Oke, setelah anda tahu posisi 1-8, dari 15 film India Romantis. Sekarang saatnya kita bahas posisi 9- sampai 10. 9. Rehna Hai Teed 2001. Film Rehna Hai Tered Dilmeh atau biasa disebut Reha TDM adalah film yang akan membuat anak-anak tahun 90-an bernostalgia. Film ini bercerita tentang kisah cinta Madav atau Madi, Erma Davan, dan Rina Malhotra, dia Mirza, yang pernikahannya telah diperbaiki oleh orang tuanya. Penangannya Rajev, Saif Alihan, adalah seseorang yang memiliki persaingan dengan Madi sejak masa kuliah mereka. 10. Fir Zara, 2004 Menggambarkan sebuah kisah cinta abadi yang melampaui batas, Fir Zara menunjukkan kisah sentimental Fir Pratap Singh, Sahru Khan, seorang pilot Angkatan Udara India dan Zara Hayat Khan, seorang Pakistan sebuah film dengan lagu dan musik yang gak akan lekang oleh waktu. Lewat film ini, Sahru seolah semakin membuktikan mengapa ia dikenal sebagai raja romansa dengan kisah cinta Bollywood yang indah ini. Gak hanya itu saja, film ini juga menerima ulasan yang sangat positif dari para kritikus. Pujian diarahkan pada cerita, skenario, dialog, musik, pertunjukan dan penggambaran sensitif hubungan India-Pakistan. Sekian video tentang 15 film India romantis ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.